Doa malam untuk menyembuhkan luka batin yang membuat kecemasan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menyembuhkan hati kami yang bermasalah. Saya mohon kepadamu untuk menyembuhkan luka batin. Yang membuat kecemasan di dalam diriku ini Saya mohon kepadamu untuk menyembuhkan aku Datanglah Tuhan ke dalam diriku Dan sembuhkanlah aku Dari bahaya psikologis yang melanda diriku bertahun-tahun Yang menyebabkan aku merasa trauma Tuhan Yesus